Ya, CP project kali ini saya akan mengawal ya rombongan Irsyad Putra tuh belakang dan juga akan tereksplor menuju kontes ban, kontes banjar negara Hero Fest 2021. Bagaimana videonya? Lanjutkan coy, lanjut. Luka dari kecewa yang kau berikan di tak berulang Sesuai keadaannya di Rijak Putra Karoseri malam ini sangat rame ya Ini persiapan kontes Banjarnegara Herodes 2021 ya Tuh ya Ada Rafa, truk Rafa ya Canter eksplor yang kemarin di Bandung itu mengalami sedikit masalah Semoga di kontes kali ini bisa mendapatkan nah, pokoknya yang terbaik lah doanya ya Cey. Lanjut saja, simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip. Oke, kita lanjut.